Proklamasi: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain ditelenggarakan dengan cara saksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno, atas.